Oke, okay. uh, hadirin semuanya mohon agak melingkarnya lebih lebar ya Jadi biar apa namanya nanti pagarnya biar kelihatan Jadi agak mundur sedikit, lebih melebar Jangan terlalu dekat sama pagarnya Oke okay. okay, mungkin lingkarannya dibuat lebih besar ya Dari pagar sekitar 2 meter Jadi agak mundur dari pagar 2 meter Membuat lingkaran semuanya. Mohon mas-mas dibantu untuk mengondisikan di sekitar Pagar ya. Oke, okay. hadirin semuanya mohon untuk melingkarnya agak jauh dari Pagar. Karena kita masih akan menyanyikan beberapa lagu Indonesia Raya dan juga Jingle Arema. Bisa Umar ya. Umar. untuk untuk proses ini tabur guna pertama ya. Mundur, mundur. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. ini Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Mas ini ini kalau dikasih stand 1 meter atau berapa itu untuk diposongi ya Jadi untuk untuk prosesinya dan juga untuk beberapa panggilan gambar Mas masih tolong dibantu untuk bentuk porus mas ini Ya kok ini sangat dikit Sambil kita bersama-sama menginginkan lagu Padamu Negeri ya Baik, kita ucapkan dan kita nyanyikan lagu padamu Negeri 3, 2, 1, dan... Yang kedua, Jingle Raya. Indonesia Raya dulu, maaf. Oke, bersama-sama ya. Mungkin tempo bisa lebih pelan lah, biar lebih canggung ya. Kita mulai, tiga, dua, satu. Indonesia jangan air, kita Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka tanah airku negeriku yang kucinta Indonesia, Indonesia Indonesia Raya Merdeka Merdeka Indonesia Raya. Dan lebih selanjutnya Jigel Arema Kami Arema Saya Desa, Ibu Ani al -Zhira. Sama mulailah Banggo <SILENCIO>